Oke coba ya kembali lagi ketemu dengan saya ya sore ini kita bersama truk Fixtran di depan Pondok Selamat Sri Batang ya cabang dua Pondok Kedal ya ini bersama Mas mau tanya tanya nih Oke okay? nah, ini Fixtran ini sore ini bawa apa Mas buku bawa buku bawa buku mau dibawa kemana? ke mana ke suka bumi dari mana Mas dari Kendal eh Demak Demak. Dari Demak ke Sukabumi. Lah ya. sampai ke Sukabumi kira-kira ya, Paling subuh, subuh paling sudah sampai sana. Subuh nanti ya. Eh, uh, Fiksran ini muat hari ini kan muatan buku. Apakah Fiksran ini spesialis buku atau muat-muat yang lain, Mas? Uh, cuma lah ya Mas kan enggak ya, ya seadanya aja enggak oh, cuman, cuman buku ya cuma katang ya beras, kosis, susu gitu oh, buku -buku yang... oh gitu kirain spesialis buku buku-buku anak sekolah ternyata pokoknya yang penting lancar ya gitu ya lancar, sehat, selamat eh, rezeki lancar buat anak istri <laughs> oke okay, guys kita lanjut videonya ya seperti apa oke okay, lanjut let's go Oke coy, ini adalah truk Vistrannya yang Beberapa area yang untuk berapa bulan yang lalu Mengalami kecelakaan ya Dan katanya itu Dukusnya itu yang sekarang ini Ini semuanya diganti Yang cuman katanya Bagian kabin yang tidak diganti Seperti apa Boisnya truk kali ini Kita saksikan terus videonya guys Oke